Karena lobby sementara hanya menyisakan last man standing tentunya. Aduh, gila, Wah itu apes gila. banget sih. Menggokil banget. Onyx apes banget. Berapa kali mereka dipotong rotasinya bahkan tidak hanya dari satu tim tapi dari dua tim. Ya dan kali ini hanya menyisakan semby dengan healing kit seadanya. Wah oh, ini bakal susah sih untuk Onyx apalagi mereka benar-benar butuh poin banget mereka mereka berada di posisi Ketiga belas, oh no, itu benar-benar sulit banget. Dan ternyata kali ini, oh wow, no, yang bakal terjadi lagi. Apakah happy birthday yang kesekian kalinya? Untuk oh, liquid as main. yuhai Benji. yang gak bermain kali ini. Oh, okay. happy birthday mungkin bakal sukses, tapi ternyata sedikit spray dari seorang Luxi masih belum bisa berbangga. Seorang as bakal ada close combat kali ini sudah mulai mepet, bakal ada jam shoot. Dan ternyata masih bisa diamankan, satu pemain dari RRQ akan diamankan oleh Bigetron akan menjadi poin pertama untuk Red Alliance. Oh gila itu benar-benar susah banget ya dari Asa kalau dia mau menghindar juga udah pasti dapetin backup si Luksy udah pasti dapetin backup-backup juga dari teman-temannya. Betul. Dan tadi mungkin eh Asa yang diutus kali ya untuk menjadi scouter atau berusaha untuk ngecek area terlebih dahulu karena teman-teman RRQ-nya juga masih berada nanjau di Mato. Betul. Dan ternyata dari Mort sudah mulai terdeteksi juga mendapatkan beberapa serangan fajar dari Luxi Tembakan yang cukup sakit tapi Mord masih bisa menghindar. Namun posisinya udah mulai terlock. Betul. Bahkan sudah dimarking dari sama seorang Luxi Sementara Biketron mereka bakal bergerak kembali untuk menuju ke bagian dalam dari zonanya. RRQ tertahan di bagian jembatan untuk Pulauan Bravo tentunya karena tadi zona sudah dipastikan bakal menuju ke arah Kepulauan Bravo di mana Painan yang bakal menjadi ujung tombak dari circle untuk arah bagian bawahnya dan M uh, MS Konburi. Masih ada empat pemain, untuk uh, sorry 3 pemain untuk MS Konburi mereka mm -hmm. sudah mendapatkan 28 total poin, dan secret kita berpindah lagi ke arah tim lain. Tadi ngeliat yang rotasi sekarang bakal ngeliat satu tim yang sedang setup di arah perbukitan. Oke, okay, ada tim secret kali ini dari jumper yang lagi memantau, memantau terlebih dahulu keadaan areas kitaran mereka. Mereka benar-benar berusaha untuk meng, apa ya, mencari aman juga pastinya karena di depan sana juga sudah ada Evals yang mengambil bagian rumah-rumah. So kita melihat ada satu, dua, tiga tim yang berada di bagian blue zone-nya bahkan geek fam. Benar-benar berusaha mati-matian untuk mencapai bagian bibir zonanya. Ada tiga ikan yang sedang berenang kali ini. Dan juga QB yang berhasil untuk selamat juga setelah tadi memberikan di. happy birthday. Givem <laughs> itu kayak masukan katak. Tuh. Bergerak peran lahan dari arah sungai ke arah daratan atau dari arah laut. Berjalan bagian daratan ke bibir sungainya. Dan kita berpindah lagi kali ini menuju ke arah tim Indonesia. Yang tadi barusan saja mendapatkan winner-winner chicken dinner. Ada EVO's Reborn. Di mana tim Secret cukup dekat. Ini dua tim yang sudah merasakan WBCD di hari pertama grand final. Ya, yang lagi mendapatkan tempo permainan agresif karena kalau kita lihat juga WWCD mereka tuh enggak main-main gitu elimination-nya. 2 digit ya, S tadi 17. tujuh 17 yang satunya Evos tadi belas. 12. belas, Betul. Lagi dapetin hype hype banget nih. Tapi apakah mereka bakal bertemu atau enggak karena tulisan hoax? Ya, gimana Tapi ya? ini untung buat EVOS loh. EVOS ada di dalam zona Aduh. dan happy birthday Aduh. to you. Tapi ternyata belum sampai mendapatkan sebuah knockdown. Aduh. Touchdown memang tapi masih ada damage yang diberikan oleh pemain EVOS yang lainnya. Namun, trade nya belum terjadi kit. Masih bisa selamat dan ada follow-up yang datang dari bagian sebelah kanan. Oh, ternyata no. Fredo berhasil melakukan pick-off karena Microboy. Boy. micro Boy tidak memberikan pengecekan secara menyeluruh dan mengakibatkan dua pemain dari EVOS saat ini ter-knockdown. Ya, hanya tersisa KF dan Red Face aja yang menjadi ujung tombak untuk EVOS. Sementara waktu mereka benar-benar harus fight mati-matian karena posisinya adalah 2v4 situation Terang, ya? KF kali ini mungkin akan berusaha untuk melakukan setup jebakan Batman ke arah depan tapi apakah tim Secret Boom. akan termakan tapi ternyata belum dan jumper pun yang sudah mulai mengetahui posisi dari KF mungkin akan diberikan sebuah pressure juga dijepit dari kiri dan kanan Wah, oh, wow masuk no. itu oh, saja no. KF tumbang berarti menyisakan last man standing Red Face. Betul apakah Red Face bisa memberikan clutchnya karena empat pemain dari tim Secret karena mereka sudah mulai maju ke arah Red Face berada di bagian dalam kali ini malah top tolong... Melemparkan menghalangi pergerakan, tapi set up dari Secret terlalu banyak angle yang harus dicek oleh Redface dan EVOS pun rata. EVOS menjadi tim kedua yang dipulangkan ke arah lobby, Gila. nice try untuk EVOS. Nice try untuk EVOS, Ini tim Secret lagi benar-benar galak banget. Mereka benar-benar pede banget. Tadi menurut gue game changernya karena si Kitnya itu entry fragernya mekaniknya luar biasa betul. banget. Betul, Dan dia nggak kenok tadi begitu. Mereka si Kitnya nabrak ke arah tempat dari pemain laser. EVOS. betul ke arah laser-nya. Sayang banget tadi spray dari laser gak langsung ngenokin. Kalau tadi sebelum Touchdown dikenokin itu mungkin bakal beda cerita. Beda cerita. Dan Cowboy tadi nggak tahu kalau ada Fredo di bagian kanan hmm. yang udah ada di blind spot dari Microboy dan ya mau gimana lagi satu angle free dimanfaatkan dengan sangat bagus dan akhirnya jadi, empat lawan dua sampai akhirnya Red Face tersisa seorang diri. Secret menang, Evos pulang. Ya. Karena itu adalah posisi yang benar-benar pengen banget direbut sama tim Secret. Lihat tuh, circle-nya akhirnya tim Secret dapetin bibir zonanya gitu. Dan itu adalah circle lambat juga. Jadi, kemungkinan mereka harus digempur sama lagi. Iya, segempur sama tim lain juga susah. Back nya minim terjadi juga, ya kan? Tinggal harus menjaga bagian depannya aja. Dan ternyata, wah, wow, wow, ini dia dua di Malaysia yang mau tidak mau harus bertemu di bagian sekitaran bootcamp area juga for Rivals. Yang sudah berhasil untuk mendapatkan satu player dari Geek Fam. Namun posisinya masih agak terlalu jauh. Ada sedikit space yang harus mereka kendalikan untuk bisa langsung ke rumah tersebut. Betul ini country battle ya. Tadi ya. Malaysia versus Malaysia. Benar. Sekarang Thailand versus Thailand. Ada MS Conburi yang bakal bertemu dengan Infinity daripada Mela. Mendapatkan sebuah knockdown tadi dengan adanya sebuah vehicle yang berhasil dia ledakan. Mendapatkan satu knockdown ke arah pemain dari MS Konburi. Tapi lihat follow up smoke-nya begitu banyak. Tiga setan Smoke langsung terpop out untuk menyelamatkan rekan Rekanas dan ter knockdown Ya, tapi mereka nggak punya banyak waktu nih untuk MS Chonburi. Begitupun juga dengan Infinity. Mereka harus segera bergerak juga karena Blue Zone sebentar lagi akan bergerak. Akan menyelimuti player-player MS Chonburi. Tapi Infinity mendapatkan sebuah advantage juga. Mau tidak mau, MS oh, Chonburi yang harus bergerak terlebih dahulu ke arah depan. Tapi ternyata ada Nozi Dan temannya yang diutus di area bagian belakang. Kill. Gila, man. Infinity setupnya luar biasa banget, bener-bener gak dikasih nafas MS Conburi lo mau kemana sekarang? Itu predik shot loh tadi dari Nuzi dan berhasil dapetin satu knockdown ke arah MS Conburi ini bener-bener berani banget tentunya buat Infinity. Bahkan satu pemain mereka nahan di luar zona untuk ngepres ke arah pemain dari MS Conburi nya. Dan berpindah ke arah lain kali ini The Next Country Battle antara Body Vals dan juga Geek Fam uh. ada... Close yang dimenangkan oleh seorang Epi. Ternyata happy birthday yang sukses. Dan QB pun tertahan bagian blue zone. Bakal dicari oleh Epi. Tentunya bakal menuju ke bagian arah blue zone Dan kali ini akan diselamatkan. Tapi Epi lengah. QB mendapatkan sebuah momentum. Langsung ada follow up smoke. Ataupun granat yang bakal dilempar ke arah high ground-nya. Epi bakal menjadi poin untuk gig Ya dan QB akan menambah healing kit mereka juga pastinya. Dengan mengeluting kotak-kotak dari musuhnya. Sementara kalau kita lihat. Ini mereka semua udah diselimutin sama blue zone-blue zone. Udah nggak bisa diajak kompromi lagi. Okay. Kalau misalkan mereka keluar dari area ini juga benar-benar bonyok banget nih pas. Betul. Bahkan dari QB berupaya untuk menahan dari arah blue zone-nya sendiri. Pakal okay. ada close combat ternyata. Rip, berhasil membackstep kondisi dari seorang QB. Dipulangkan kembali satu pemain dari Geek Fam karena Lobby. Dan 40 Vals unggul dari segi jumlah. Mereka masih ada tiga pemain. Jumlah elimination mereka dapatkan juga begitu banyak. Dan hanya tinggal mengamankan last man dari Geek Fam. Yep, itu dia. Demrut pun mendapatkan healing kit yang cukup banyak. Namun kali ini close combat oh antara oh. Tim Secret dan juga BN United. Harus terjadi silence. The last Man Standing berhasil untuk menangkap satu player dari tim Secret. Jumper di depan sana tapi Aishos nampaknya tidak akan membuat uh, Salah seperti gerbang, dibakar begitu saja dan menjadi debu Betul main dibakar hidup-hidup dan BN pun pulang Karena lobby 13 tim tersisa ini baru Sanok Barbar Iya. Akhirnya terwujudkan Ini yang healing soalnya kepotong semua Gede mau healing ketemuan sama Exis hmm. Exis mau healing kepotong lagi sama tim lain Jadi terlalu hmm. banyak yang saling memotong rotasi Bahkan BN juga banyak satu persatu karena mereka bertemu Gede di awal-awal Iya healer counternya udah mulai banyak Betul. ya Udah gak bisa secara leluasan nih para healer-healer berkelana Namun kali ini dari RRQ yang akan bertemu juga dengan Genesis Dogma Ada Bums yang akan berusaha menyelamatkan temannya Tapi sudah terlambat Udah gak bisa lagi Menyisakan dua player dari Genesis Dogma yang masih selamat Namun kali ini dari Mort yang butuh pertolongan untuk di revive terlebih dahulu sebelum mereka bergerak masuk tapi masalah ini udah fase kelima sebentar betul. lagi sirkelnya bakal bergerak oh udah nggak bisa, bisa, bisa, bisa udah nggak sebentar lagi begitu lo bilang sebentar sirkelnya langsung gerak karena dia udah ngekontrol omongan lo yeah. eh, enak aja bentar gue pengen gerak sekarang <laughs> pokoknya circle yang udah bener bentar menyakitkan untuk sirkel yang kelima tapi ingat blue zone yang ada di sunhawk tentunya masih bisa ditahan karena nggak sampai sembilan sirkel dan bigetron uh. bertemu dengan face di mana mereka saling mendapatkan knockdown satu sama lain ada threat knock yang terjadi berpindah ke arah lain lagi-lagi ada country battle yang terjadi karena gd menahan pergerakan dari RRQ betul dan Mau tidak mau dari four Rivals juga harus dipulangkan begitu saja face clan yang rontok satu persatu player playernya sementara vintores last man standing-nya benar benar nggak bisa diem kayak cacing bergerak terus menerus juga copot di depan sana masih uh, di spot. vintores benar benar Berusaha untuk mendapatkan elimination walaupun dia tahu ini bluzernya udah cukup menyakitkan. Tapi Vintores nggak mau menyerah begitu saja. Betul. Masih tetap untuk memberikan tekanan ke arah pemain-pemain dari Eagle eSports. Sementara kali ini sudah mulai memasak. Molotov yang dilempar ke depan sana. Bersama seorang chopper dan chopper. Bakal berpindah ke tempat yang lebih aman lagi. Karena masih ada bebatuan di depan chopper. Masih ada obstacle yang bisa dimanfaatkan oleh seorang chopper. Keluar dari arah bebatuan tersebut. Dan menjadi santapan dari Vintores. Satu pemain Eagle pun hilang. Dan kali ini Vintores tidak ada adkit lagi. face Clean bakal dipulang Land, udah ya. kebalap tuh, secret udah naik ke peringkat pertama, beda empat poin sama face clean. Ya, karena face clean udah tumbang terlebih dahulu, gitu kan? Dan kalau kita lihat dari Logan, oh dia masih punya dua puluh sembilan persen. Oh, oh, oh, Jasper Logan, jarang mereka berdekatan, dan mungkin Jasper bakal langsung mengecek Mereka bertukar Logan. Logan tidak dalam posisi yang siap, dan kali ini sudah memegang wiper dan rata. Logan pun dipulangkan, bertukar Logan. Sebuah momentum healing yang lagi-lagi gagal untuk sunhawk pertama di grand final. Gila, ini mind blowing banget permainan-permainannya wow. luar biasa. Itu literally... Healernya hilang semua loh. Itu literally ya namanya menyeret kaki ke neraka tuh. Betul. Gila. Ini yang terjun ke jurang narik kaki orang Bukannya. gitu. Wow oh, ini gokil banget sih, tapi kalau kita lihat aduh tim secret lagi dan lagi udah mendapatkan circle dan play zone-nya. Dan ini berada di bagian high ground sekitaran quarry ya. At least kita lihat ada tim Indonesia yang masih survive, ada Genesis Dogma dan juga Big Red Alliance yang masih bisa berupaya. Dan juga RRQ itu Last Man Wah Sending, ya. zona. BTR dapetin zona tapi masalahnya. GD di belakang mereka. Itu dia tapi GD diberada berada di bagian bawahnya nih. Ya, so far aman sih. Tinggal ngelihat apakah BTR bakal bertemu dengan tim Secret karena kalau kita lihat kondisi dari Secret mereka agak sedikit terpecah dan ada i ternyata yang masih menahan di bagian luar zona gel. Hmm, berarti i shotnya nya kah? enggak enggak enggak, Aishutnya ada di bagian luar. Mereka bakal masuk belakangan mungkin untuk menahan beberapa tim yang datang dari arah luar. Tapi kali ini kita bakal right. menghadapi pemain dari Bigetron sandwich position kanan dan kiri. Backup terlambat dari Aishut tentunya baru naik ke bagian atas. Sementara Secret kalau dilihat jumlah elimination mereka udah banyak banget. Mereka sudah mendapatkan sembilan elimination tadi. Masih belum menurunkan tempo permainannya ya berarti. Dan sementara juga dari Bigetron Alliance yang masih berdansa di bagian Boom. sebuah tebing-tebing dan play zone yang begitu menyakitkan. Lagi-lagi sudah mulai mengkikis player-player dan tim-tim lain di luar sana. Tapi dari generasi Genesis Dogma terus-menerus memberikan tekanan juga namun Ryzen sadar ada keberadaan Genesis Dogma yang berada di bagian bawah dan circle-nya kali ini berpihak untuk Big Eternal Red Alliance dan juga Genesis Dogma betul, gue kalau jadi GD gue bakal diam dulu gue gak bakal pancing fight ke arah BTR supaya top 2 tersisa adalah dua tim dari Indonesia Secret lagi kerepotan banget buat masuk ke dalam zona Vampire juga kerepotan banget karena mereka ditahan sama tim Secret ini dua tim yang bakal pulang-pulang duluan ke arah lobby entah dari Secret keluarnya pulang karena diajar sama Vampire atau Vampire bakal pulang duluan tersandwich dari Secret dan juga Bigetron. Ini hey, tim Secret benar-benar harus ngejaga berbagai angle sih. Karena di bagian luar Let's juga ada Vampire. Line. Dan apakah dari Bigetron dan bisa mengkontrol circle-nya dengan sangat baik atau tidak. Karena empat sisi sudah mulai terlihat juga di depan sana. Tembakan dari tim Secret Jumper berusaha untuk mengunci pergerakan dari Vampire. Nggak bisa dikatakan ke uh, size-nya. Begitu tajam dan sebuah granat tidak mampu menghentikan seluruh Jumper. Wow, didapatkan. Tiga, didapatkan. Ichi, Nisan, nya. Genok semua. Dipulangkan ya. karalobialet. Tim Secret hanya tinggal tiga uh. tim yang tersisa. Bangalada close combat kali berhasil Berhasilkan, mendapatkan satu ternyata berhasil. Kembali tumbang satu pemain dari Tim Secret. Dan hanya menyisakan Eyeshot. The last man standing untuk Tim Secret. Kali ini bahkan GD sudah mulai ikut perang... ...untuk melemparkan beberapa utility ke arah high ground-nya. Yes, The last man standing. ini bakal kesulitan juga sih untuk menahan gempuran... ...dari berbagai macam player di depan sana. Sudah mulai terpantau. Ada tiga player shot. yang sudah berlari lari eye Tapi Eyeshot eye menembak dan itu diketahui. Oh, Tim nice. Secret dipulangkan oleh Bighead Red Alliance. Takut Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia. untuk Indonesia kali ini di game yang keempat posisi dari Gede sudah mulai terspot ada lebaran granat dari seorang Luci masak matang bagian bawah dari arah tebing ini meletup dan hanya splash damage yang diberikan Gede nggak bisa naik. BTR juga okay, gak mau turun, tinggal memilih jalan hidup yang seperti apa wow. tapi what a nice Ryzen Dapetin satu pemain dari GD yang ada di bagian lower ground. Boom, tumbang dan masih dicari angle-nya lompat ke bagian bawah. Ternyata masih bisa turun tanpa terkena efek damage-nya. Bangkel ada close combat, David bertemu dengan seorang Lucky dan rata. Biggest run, Wider Wider Chicken Dinner dan GD gets nice try karena GD berhasil mendapatkan hashtag 2. <tuk> Woo, gila. Ini barusan hoax, gokil, gokil, gokil. Indonesia ni bos.